Papa Bi kembali tentunya bersama Bunda L kembali tersenyum kembali bahagia mudah-mudahan sakinah nama wadah untuk rumah tangganya mudah-mudahan rumah tangganya selalu diberikan keberkahan amin ya robbal alamin dan tentunya bersahabat ya kita juga dibikin salmuk dengan Papa Bi yang kembali bersahabat ya bilang sayang. Kepada Bunda Lesi Kejara Masya Allah Kita lihat juga di kalimat komentar di sini banyak beberapa tanggapan dari Les lovers Diantaranya dari akun BEM24 mengatakan Kayaknya dengar Bilar manggil sayang-sayang Apa telingaku yang salah? Kita lihat jawaban dari akun fatima Emang iya benar Bilar manggil sayang Bilar sahed, sayang HP-nya diplastikin katanya itu Masya Allah Luar biasa persahabat ya Kembali kita mendengar kalimat sayang Kata sayang dari seorang Rizky Bilar Kepada Bunda Lesti Kejora Semoga rukun Semoga bahagia selalu Dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Untuk berikutnya juga persahabat ya Pastinya kita merasa tentunya bahagia Ketika melihat Bunda Lesti yang semakin hari semakin cantik. Begitu pula Popembi yang semakin hari semakin tambah keren dan ganteng. Pasti kalian setuju banget ya? Leslar makin cantik, Leslar makin ganteng. Masya Allah, pokoknya kita selalu bahagia dan kagum dengan sosok Lesti dan Rizky Bilar ini mah, idola kesayangan kita semuanya mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi ya. hati hati doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bilar kemudian kita simak juga persahabat Cidukan vitamin juga kita dapatkan Masya Allah Abang eh lagi dengan oleh no Papa B Masya Allah banget ya dua cogan Bunda Lesti ini mah luar biasa kita lihat juga persahabat ya Tentunya kalimat caption yang dituliskan, ini foto lama, ini foto saat di Bandung. Dua coganya Bunda Lestini, Masya Allah, ini foto late post ya guys, waktu di Bandung kemarin. Makasih Mom Zahrani ini syah fotonya, Tengah dari Mom Zahra. Jadi jangan sampai kalian bertanya-tanya lagi, ini foto kapan? Ini foto waktu di Bandung kemarin. Tapi kita merasa bahagia sekali ketika melihat kebersamaan Papa Bi dengan Abang L. Kemudian juga ya, tentunya hidupan terbaru kita dapatkan dari unggahan Kak Sania. Kak Sania baru saja mengunggah sebuah postingan. Dan malam hari ini mereka lagi pada makan es krim. Aduh, cute banget ya. Memang kita benar-benar rindu dan pastinya kangen dengan vlog-vlog Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan ya le kembali bangkit, kembali menyuguhkan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya. Kita juga pastinya menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.